Selamat pagi menjelang siang sobatku. Tentunya berjumpa kembali bersama saya Francis Siner. Dan kali ini saya mau coba mancing lagi sobatku di Kabupaten Mempawah tepatnya di Kalimantan Barat sobatku. Saya bersama rekan-rekan cuman rekan-rekan lagi berada di bawah. Dan mudah-mudahan ada rejeki sobatku. Oke. Pancingan saya udah saya pasang duluan. Semoga-moga aja ada hasil sobatku saksikan bersama-sama dan saya menggunakan dua jenis umpan sobatku umpan yang pertama kucur dan yang kedua umpan cacing sobatku dan saya juga sudah cukup lama absen dari dunia mancing <tuh> perkiraan ada satu tahun sobatku dan hari ini saya akan coba kembali mudah-mudahan ada hasil di sungai ini, oke kita lanjut sobatku strike sobatku strike, ikan keting, oke lumayan, dapat satu sobatku mudah-mudahan ada tambahan lagi sobatku sobatku mantap ikannya nggak mau makan sobatku enggak cukup lama mancingnya nggak ada yang narik sama sekali dari tadi cuman dapat ikan keting satu aja lagi sobatku okay, kita saksikan bersama-sama sobatku mudah-mudahan ada rezeki strike ikan sobatku oke okay. udah cukup lama menunggu Akhirnya Naik juga sahabatku Ikan Lais Oke lumayan sahabatku Kita coba cari lagi sahabatku Lumayan Dapat satu ekor Lais Oke lanjut sahabat oke kita coba turunkan lagi umpannya sobatku dan semoga ada lagi tambahannya oke sobatku mancing kali ini kita akhiri dulu karena kan tidak ada yang memakan ikannya sahabatku Cuman dapat dua ekor aja Oke kita sambung di lain waktu Dan di lain kesempatan lagi sobatku Oke Salam satu jaran sobatku